Eh lihat teman-teman ada robot Yuk kita mencari mainan teman-teman Wah lihat itu Apa itu teman-teman Wow Yuk kita lihat Wah ternyata rel kereta api, teman-teman. Wow. yuk kita kumpulkan, teman-teman. Wow. Ada banyak, teman-teman. Yuk kita mencari lagi, teman-teman. Apakah masih ada mainan di sini? Wah, apa itu, teman-teman? Ada biru-biru, teman-teman. Lihat itu, teman-teman! Wow, yuk kita lihat, teman-teman! Wow, ternyata mainan kereta api, teman-teman! Mari kita kumpulkan, teman-teman! Wow! Yuk kita cari lagi teman-teman Apakah di sini masih ada mainan Yuk kita berjalan teman-teman Wah itu apa teman-teman Coba lihat itu teman-teman Ada orang-orang Yuk kita lihat teman-teman ada mainan truk molen teman-teman yuk kita kumpulkan lagi teman-teman wow wah ada lagi teman-teman mainan apa teman-teman Yuk kita lihat teman-teman. Wow, ternyata ada truk tambang teman-teman. Mari kita mencari mainan lagi teman-teman. Yuk kita berjalan teman-teman. Apakah di sini masih ada mainan? Wow, di mana ya kira-kira mainannya ya? Ada yang lihat teman-teman? Wah, itu apa teman-teman? Ya kita mendekat teman-teman. Wow, ternyata ada mainan bulldozer teman-teman. <tuk> Kumpulkan lagi teman-teman Di sini Apakah masih ada mainan lagi teman-teman Yuk kita lihat teman-teman Wah Itu apa teman-teman Coba kita lihat teman-teman Wow Ternyata ada mobil keren teman-teman Ini banyak banget teman-teman mainannya. Yuk kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada banyak di sini? Wow, itu apa teman-teman? Ada biru-biru teman-teman. Wow, ada mainan lagi teman-teman. Wah, ternyata truk terambang lagi teman-teman. Mari kita cari lagi teman-teman, apakah masih ada mainan di sini? Wow, itu apa teman-teman? Wah, coba lihat itu, ada biru-biru. Yuk kita mendekat teman-teman. Wow, Wah. ternyata ada mainan truk molen lagi teman-teman. kita masukkan teman-teman Wow banyak banget teman-teman mainannya Wow